Ini udah sesuai aplikasi, bu, ya, mas. Mas. Uh, pesanannya Bapak. sudah sesuai okay. aplikasi? Oh iya, yeah. uh, empat ini. Wow. Yes. Mm. ini banyak sekali, oh, Bu. Enggak <laughs> apa-apa, ambil aja. semuanya <laughs> ya, bu, terima kasih, Bu. Alhamdulillah, hmm. Ra, rah Ra, rah rah rah berjemurnya ya. Iya iya ya, ya,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 Setiap hari hmm. habis berjemur, main sama bani terus hmm. Kalau di sekolah kan, bisa menggambar sama guru hmm. Terus, bisa jajan roti coklat di kantin hmm. Hmm. Ya Allah, hmm. makanan melura hmm. Nusa, bosen ya? Hmm? Iya Uma, Nusa nggak sabar, hmm. pengen belajar di sekolah lagi oh. Kangen sama teman-teman <laughs> Sabar sayang Kan gak cuma Nusa sama Rara aja yang harus belajar di rumah, semuanya juga kena lockdown. Oh, Laut daun, emang makan siangnya pakai lauk itu mah? <tid> <Bukan tid> Laut daun sayang, lockdown atau dikunci?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 Kita kan selama ini gak kemana-mana. bisa mm -mm. mm -mm. boleh ya. Main ke taman. Sebentar aja. Boleh ya, Uma? Please. Boleh ya, Uma? Iya, Uma. Kemarin aja Rara lihat ada anak kecil mandi depan rumah, Uma. Buktinya anak kumulung aja. Tiap pagi masih muter-muter di komplek kita. Mm -hmm. Sebaiknya, huh? kalau tidak ada keperluan yang mendesak sekali, kalian tetap di rumah. Mm. Sabar dulu.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 di luar sana masih banyak yang nasibnya tidak seberuntung uh, kita patah. mau nggak mau harus bekerja keluar rumah oh, gitu demi yang... menafkahi keluarganya sampai-sampai <tuh> <tuh> ya. nyawa pun jadi taruhannya nyawa huh? huh? jadi taruhannya hmm. Hmm. mereka bisa kena virus dong <tuh> iya. wah makanya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 Enggak ngerengek minta keluar rumah dulu <Suschter> iya iya sayang yuk makan dulu bani mau kemana iya mau kesini nggak eh. boleh kan lagi dilap ah kanusa punya ide ra ide apa sini kamu... sini kanusa kasih tahu apa sih jadi nanti